Dua-duanya sedap Tapi Udah use Hai guys Assalamualaikum Hari ni aku nak makan Kudapan Ni kudapan lah kan Yang sekarang ni orang memang suka Macam-macam jenis Macam-macam Brand yang ada dah Dekat Malaysia ni Ini mo mocha coklat Ini keluaran pertama diorang Tahun lepas punya Aku dah Rasa So uh, So far Aku sukalah walaupun aku bukanlah Penggemar, mocha, coffee apa semua tu Tapi aku boleh terimalah Rasa ni aku sukalah Dan tahun ni orang ada keluarkan yang terbaru Iaitu White Crunch And Crackers in Macchiato Chocolate Ini yang terbaru Okay Untuk harganya yang ni RM15.90 Ini mahal sikit RM1 daripada yang ni Itu RM16.90 Kalau korang nak korang boleh dapatkan Merata dah yang jual Mozzom crunchy ni. Yang ini aku rasa sedap. So hari ni aku nak cuba juga yang baru ni. Macam mana rasa? Kalau korang boleh nak nampak kat sini beza dia. Yang ini yang terbaru ni macchiato, coklat yang ini mocha coklat. Mocha kau bahagia tiba. Okey, tak buang masa marilah kita cuba makan ya. Rasa oh, ya yeah. sebelum aku start makan. Apa kata korang like dulu video ni. Like. Tolong like. Dan juga yang belum subscribe sila tekan butang subscribe kat bawah tu. Yang warna merah tu. Padamkan warna merah tu. Okay. Jangan lupa untuk subscribe ya. Okay mari kita makan. Okay memandangkan aku dah pernah rasa yang keluaran pertama dia write tu mo uh, mocha coklat ni. So aku nak cuba yang baru dululah. Mesti dah cuba yang baru. Okay mari kita cuba sebab dah letak ni susah nak kau. Ah jadi kita makan macam ni ah. Ya? Sudu garpu. Baik, bismillah. Nak close up skii. First bite untuk korang. Up. Bismillah. Rasa dia just nice. White chocolate ni tak terlalu manis. Aku rasa white chocolate. Paling penting aku memang suka sebab bila dia dicampurkan dengan cookies. Dan ini betul-betul cookies. Bukan cereal cookies. Rasa dia memang sedap. Tak terlalu strong. Pada aku lah, Tapi okeylah. Tak ada manis sangat. Enjoy lah boleh makan. Aku nak makan dengan roti. Apalah ni aku makan lagi satu. Bismillah. Ni simpan tak ada roti Sedap weh Tak sangka Selain ni ni pun sedap Kalau tak suka mocha Boleh lah beli yang ni Serius ha, Susah kan nak makan coklat oh, Beria kau Kan tumpah pula sekejap Nah korang pula rasa mocha coklat Aku yang buat Bismillah Rasanya masih sama ya Tak berbeza Susahnya Nampak terseksa kan aku nak Kaut ni Makan roti ya Nak tahu aku pilih yang mana Tunggu sampai habis Tak lama ni, kejap lagi dah habis ni. Tunggu sekejap, tunggu sekejap Tak adanya macam sinetron Kedrama, Kedrama, tak ada, takde, ada. Sikit lagi habis Okay, itu Besar pula cookies ni macam tersesek-esek Jangan tengok aku buat ni Kita campur ya, sekali Hmm, ni jat gila makan Kalau korang tak nak makan macam tu je korang Boleh makan dengan roti Boleh makan dengan aiskrim Boleh makan dengan susu Macam makan Serial tu ha. Macam tak boleh tutup okay. Tengok aku makan Nah, uh. Saya akan makan roti coklat Tapi kelebihannya crunchy-crunchy Dah terasa dah weh. Oh dah banyak kan aku makan ni tak muak kan? Kalau makan sebalang terus muak ah. Kut. Kalau kau hantu coklat taklah kut. Kut, ah banyak kut aku. dua-duanya sedap. Tapi aku rasa aku pilih yang ni. Aku rasa lah. Tapi boleh je makan. Entah. Mungkin sebab ini dah pertama kali aku rasa macam tu, aku suka yang tu. So aku akan suka yang tu je lah. Aku makan je. Kalau dah tak ada yang ni aku makan lah yang ni. Boleh je tak pun makan dua-dua. Itu masa aku. Kalau nak bagi markah aku jarang nak bagi ting ting ting berapa ting. Sama je aku bagi sama. Kalau aku bagi ni 4 per 5. Ini pun aku bagi 4 per 5. So, sama. Apa-apa Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ni. Dan juga subscribe kat bawah tu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja. Bye-bye.